Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan yang terhormat Dewan Komisaris Bank Jateng, yang kami hormati Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng, yang kami hormati Direktur Utama Bank Jateng beserta jajaran direksi Bank Jateng. Yang kami hormati pula Eksekutif Senior Bank Jateng, Kepala Divisi atau Setingkat Bank Jateng, serta karyawan-karyawati Bank Jateng yang menyaksikan dari bankjateng.tv. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk memperingati acara tasyakuran Hari Ulang Tahun ke-57 Bank Jateng. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Senin 6 April 2020, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan diawali dengan doa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Rofiq MA, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma'khalaq Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammadin Sayyidil awalina wal akhirin wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anklis sahabati sayyidina rasulillah yajma'in Bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wawasami al-alim bismillahirrahmanirrahim la kawla wa illa billahi al-aliyyil adim bismillahitahassunna billah bismillahitawakalna alallah khasminallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir ya salamu ya hafid ya mani uya Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyata wal-mu'afatat da'imata fid dini wa dunia wal-akhirah Allahumma inna nas'aluka bismika ya mu'minu ya muhaiminu ya aziz Khalisna minal wabak Ya Allah al-aman al-aman Ya jabbaru ya ghafar Ya sattaru ya khalisna minal wabak Dengan kebesaran asmamu ya Allah Ijinkan kami yang hadir di ruangan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bang Jateng, Bangnya Orang Jawa Tengah yang ke-57, dalam suasana kesederhanaan dan keprihatinan. Ijinkan kami menengahdahkan kedua tangan kami dengan segala kerendahan hati, segala kehusuan dan ketawanduan kami, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi penyayang. Segala puji dan syukur hanya milikmu, Ya Allah, kami menyadari bahwa hanya Engkaulah yang maha besar, lagi maha pemurah. Karena itu terimalah puja-puji dan ungkapan syukur kami, karena boleh jadi selama ini kami lalai dan lebih mementingkan semua urusan keduniaan kami, hingga engkau menimpakan ujian kepada kami, bangsa kami berupa wabah atau pandemi covid 19 <tuh> Ya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa <tuh> kami keluarga besar Bang Jateng memahami bahwa dampak dari ujian wabah COVID-19 ini luar biasa baik bagi kami dan juga Bang Jateng yang sejak awal kami bertekad untuk memakmurkan masyarakat Jawa Tengah karena itu limpahkanlah pada kami dan keluarga besar bang Jateng juga bangsa ini kesabaran dan keuletan dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan yang engkau berikan kepada kami. Kami yakin bahwa ini adalah bentuk isyaratmu ya Allah Tuhan yang maha pengasih. Karena engkau mencintai dan menyayangi kami semua dan insya Allah kami akan sabar bertawakal kepadamu ya Allah. Ya Allah, sudah cukup banyak saudara-saudara kami yang dalam waktu cepat dan usia yang sangat muda telah menghadap keharibaan-Mu. Ini yang menjadikan kami khawatir, ya Allah. Bekal iman dan takwa kami belum cukup jika Engkau harus panggil menghadap-Mu. Meskipun kami juga memahami bahwa persoanan dan penghadapan kepadamu adalah awal perjalanan hidup panjang menuju kebahagiaan abadi. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah, berkailah hidup kami agar di sisa usia yang ada ini kesehatan, keberkahan, dan bukakanlah pintu hati dan pikiran kami agar dapat menyisikan waktu untuk senantiasa menghadap dan mendekatkan diri bermunajat kepadamu. Ya Allah, Tuhan yang maha melindungi, kami berlindung dengan firman-firmanmu yang sempurna dari semua keburukan apa saja yang engkau ciptakan. Ya Allah yang maha penyayang, limpahkan kasih sayang dan keselamatan pada juan kami, junjungan generasi awal dan akhir. Semoga Allah yang berbekat dan maha tinggi merinduinya. Dengan asmamu ya Allah, dan dengan asmanya juga yang ada di muka bumi dan ada di langit ini, sesuatu pun tidak akan menimbulkan mandorot sama sekali, karena engkau lah yang maha mendengar lagi, maha mengetahui. Dengan asma-Mu ya Allah yang mempengasih lagi penyayang tidak ada daya dan kekuatan apapun, kecuali hanya engkau yang Maha tinggi dan mengetahui yang menetapkannya. Dengan asmamu juga ya Allah kami mohon dipentengi dari berbagai ujian dan cobaan termasuk dari pandemi COVID-19 ini. Hendaknya engkau segera singkirkan dan jauhkan dari bangsa kami. Wahidat yang maha penyelamat, maha pemelihara, dan maha menolak kemandorotan, dan juga maha pemberi kemandorotan. Kami memohon kepadamu pemaafan, kesehatan yang sempurna, dan kesembuhan selamanya, baik dalam urusan agama, dunia, maupun akhirat. Ya Allah kami mohon kepadamu, dengan asmamu Wahidat yang memberi keamanan, dan yang maha perkasa, bersihkanlah kami semua. Dari segala macam jenis wabah dan pandemi. Ya Allah, limpahkanlah pada kami keamanan dan rasa aman. Wahidat yang maha pengampun dan maha menutupi aib-aib kami. Bersihkanlah kami dari wabah pandemi COVID-19. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami. kabulkanlah perempuan kami. Rabbana atina fitun ya Hasanah Wafil akhiruta sanata wakina ada benar Doa hinarjan natal mal abror ya aziz ya wafar ya rabbal alamin subhanarabbi garabbin izjet amma ya sifun wassalamun alam ur rabbil alamin al fa'atiha Baiklah hadirin yang berbahagia Selanjutnya marilah kita ikuti bersama Sambutan Direktur Utama Bank Jateng Kepada Bapak Supriyatno Kami persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Segenap Insan Bang Jateng yang berbahagia Hari ini, Senin 6 April 2020 Bang Jateng genap berusia 57 tahun Jauh dari hiruk pikuk perayaan ulang tahun Kali ini kita laksanakan secara bersahaja Di tengah suasana keprihatinan mendalam Karena pandemik COVID-19 bisa jadi, belum pernah kita mengalami situasi yang mengaduk emosi dan menyentuh rasa kemanusiaan kita seperti dewasa ini. Bahkan, lebih dari itu, risau mendalam mungkin menyelimuti sanubari kita masing-masing. Apa yang akan terjadi seandainya virus corona mengenai diri dan keluarga kita. Kesadaran atas renungan semacam itu menjadikan peringatan hari jadi Bang Jateng kali ini menjadi semakin bermakna. Perjalanan panjang 57 tahun membuktikan Bang Jateng sebagai bank pembangunan daerah memang patut dibanggakan. Terpaan zaman menjadikan Bank Jateng semakin dewasa dan matang. Hal ini terlihat baik dari pertumbuhan aset dan bisnis yang dibarengi dengan perkembangan teknologi dan sumber daya manusia yang semakin berkualitas. Dari sisi kinerja keuangan menunjukkan pertumbuhan kinerja yang cukup berarti. Sebagai misal, Posisi per akhir Maret 2020 ini aset telah mencapai 71,1 triliun dan pihak ketiga mencapai 55,7 triliun. Kredit tercapai 48,8 triliun. Sedangkan untuk laba usaha sebelum pajak mencapai 308 miliar. Operasi usaha didukung oleh juga jaringan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas, serta payment point, ATM, kas mobil, IDC, CDM, dan agen lagu pandai, yang saat ini berjumlah total 3091 jaringan layanan operasional. Diharapkan, dengan semakin responsifnya teknologi kita terhadap tuntutan zaman, Bank Jateng ke depan tentu akan semakin cepat pula memasuki era layanan digital banking. Tuntutan atas akselerasi dan peran teknologi semakin terasa mendesak, apalagi dengan adanya wabah COVID-19 ini yang tiba-tiba saja merubah wajah dunia termasuk wajah kita di bank jateng semisal tiba-tiba saja kita saat ini asik melakukan video conference atau presensi melalui online dan juga work from home menyusul segera akan hadir layanan seperti halnya smartcard untuk pensiunan Ready cash, dan mobile banking yang telah cukup lama kita nantikan. Begitu pula nanti akan diresmikan sumber daya arus bolak-balik solar cell di kantor pusat sebagai alternatif daya listrik yang selama ini melalui PLN. Ini juga sebagai bentuk cerminan kita untuk bekerja lebih efisien dengan biaya lebih rendah atau less costly. Begitu pula, sumber daya manusia ke depan akan semakin kita arahkan pada kebijakan strategis diantaranya menyangkut, pertama, review proses bisnis dan struktur organisasi yang lebih responsif, efektif, dan efisien. Kedua, review atas kamus kompetensi diantaranya menyangkut digital mindset. Ketiga, akselerasi atas kaderisasi melalui assessment, seleksi terbuka, dan talent pool. Keempat, review performance management system melalui penerapan GPS secara lebih seksama. Kelima, job grading dengan memberi nilai lebih tinggi bagi para analis, sales programmer, dan juga para dealer. Dan keenam, perbaikan penghasilan di antaranya dengan pemberian tunjangan berbasis kinerja atau pay performance. Organisasi menyadari perlunya akselerasi atas implementasi kebijakan ini mengingat mengingat dari total pegawai kita per Maret 2020 sebanyak 3931 pegawai 2.948 pegawai atau lebih dari 75,34 persen merupakan generasi milenial atau berusia di bawah 40 tahun yang lahir setelah tahun 1980. Untuk itu kepada seluruh karyawan khususnya generasi muda milenial kalian adalah pemegang masa depan Bang Jateng. Satu kutipan dari apa yang dikatakan Napoleon Hill menyatakan, "Katakan kepadaku bagaimana engkau menggunakan waktu luangmu dan akan kuberitahukan nanti akan berada di manakah kalian 10 tahun lagi." Karyawan dan karyawati, Bang Jateng yang saya cintai, khusus menyikapi situasi dewasa ini, saya mengharapkan baik di unit-unit kerja kantor pusat maupun cabang-cabang untuk menyikapi dengan seksama beberapa hal. Di antaranya, pertama, senantiasa melakukan koordinasi Sekali lagi, koordinasi dan komunikasi secara cepat atas setiap permasalahan yang timbul, terutama terkait dengan penanganan layanan nasabah. Jangan sampai kita menunda masalah atau informasi apapun juga yang terkaitan dengan nasabah, sehingga berakibat timbulnya resiko operasional ataupun resiko reputasi. Kedua, marilah kita bersama-sama untuk tetap menjaga pola hidup sehat dengan memperhatikan protokol guna menyikapi pandemik COVID-19 terutama yang terkait dengan fisikal maupun social distancing. Jadikanlah momentum saat ini guna menyempurnakan budaya kerja bersih dan efisien diantara kita. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, ibarat pepatah masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Kita tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, dengan tetap bersikap optimis, yakin, dan percaya, maka dengan kesatuan hati, kebulatan tekad dan semangat kekeluargaan, niscaya masa depan dapat kita raih dengan sebaik-baiknya. Sebagai kata akhir sambutan saya, ingin saya menitipkan pesan kepada saudara saudaraku tercinta marilah bersama-sama, kita jaga prestasi yang sudah kita capai dengan penuh limpahan keringat dengan senantiasa tasia dengan tangan dengan penuh sikap asah asih asuh kita satukan derap langkah menuju masa depan gemilang kepada para senior Bank Jateng yang sudah menjalani purna tugas kami begitu pula menyampaikan apresiasi atas bangunan fondasi Bank Jateng, sehingga mampu kami menatap zaman dan memberikan kesempatan kepada kami untuk meneruskan langkah cita-cita mulia bersama. Demikian pula kepada rekan-rekan, para pejuang operasional yang berada dan bertugas di cabang-cabang, salam. Dan doa kami, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan semangat untuk tetap dapat melayani secara prima kepada para nasabah. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelabu yang menyeliputi kita saat ini dapat segera berakhir dan kita. Dapat kembali bekerja dengan normalitas baru, semangat baru, dan tentu saja harapan baru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita bersama. 577 tahun dibaca 57 atau disingkat maju kita akan maju bersama. Dirgahayu. Kelima puluh tujuh Bank Jateng Jaya selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti bersama pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama Bank Jateng dan diserahkan kepada Komisaris Independen Bank Jateng. Kepada Bapak Supriyatno dan Bapak Darsono, dimohon untuk menempatkan diri. Bapak-Ibu yang kami hormati pemotongan tumpeng yang dilakukan oleh Direktur Utama Bank Jateng melambangkan rasa syukur kepada Tuhan atas berdirinya Bank Jateng selama 57 tahun ini. Serta lauk pauk yang beragam juga menggambarkan Bank Jateng hidup dengan toleransi, kebersamaan, dan juga kerukunan. Selanjutnya penyerahan tumpeng kepada Komisaris independen Bank Jateng. Penyerahan tumpeng ini sebagai makna dari harapan agar kedepannya Bank Jateng selalu penuh berkah, bersemangat, sukses, dan sejahtera. Amin. Baiklah kami persilahkan kepada Direktur Utama Bank Jateng untuk menempatkan diri karena kita akan meresmikan Solar Cell Lampu angka 57. Secara bersama kita akan mengikuti peresmian solar cell lampu angka 57 yang ditandai dengan penekanan tombol oleh Direktur Utama Bank Jateng. Mari kita hitung mundur bersama-sama dari hitungan kelima, silakan Bapak Ibu. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, peresmian Solar Cell Lampu 57 ini menandakan pula Lampu 57 di depan gedung Bang Jateng Kantor Pusat menyala. Serta Solar Cell ini sebagai alternatif daya listrik yang selama ini melalui PLN. Baiklah hadirin yang berbahagia. Dengan demikian berakhirlah sudah acara Tasyakuran HUT ke-57 Bang Jateng pada hari ini. Ya, sebelum kami menutup acara pada hari ini, kita akan menyajikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, kami persilakan. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah Sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu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 Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah sudah acara tasyakuran hari ulang tahun ke-57 Bang Jateng. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita bersama dan menjadikan Bang Jateng lebih maju dan baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.